Tadi kita sudah pun melihat, kita sudah pun berbincang bahawa sifatul huruf mempunyai tujuh, tujuh belas sifat kesemuanya. Di sini kita akan melihat sepuluh sifat yang mempunyai lawannya, maknanya lima ada lawannya lima yang lain. Nanti kita akan bincangkan dalam bab kedua, tujuh lagi yang balance. Okey, so sekarang ada lima dan juga another lawan lima. Jadi dia menjadikan dia total sepuluh lah. Okey. Kita pecahkan dahulu, apakah lima-lima sifat ini? Apakah perbincangan yang bakal kita pelajari daripada sifat ini? Yang pertama, kita akan membincangkan sifat dari segi tertahan ataupun terkeluarnya nafas tersebut dengan mudah. Ini kita sebut sebagai sifatul hamas dan lawannya adalah jahar. Sifat yang kedua, kita membincangkan dari sudut Aliran ataupun tersekatnya suara sesuatu huruf itu. Di sini kita akan keluarkan uh, dua sifat. Iaitu sifat syiddah dan juga sifat rahawah. Tetapi kita tambahkan satu sifat di tengah-tengah, bainiyah. Maknanya ada tiga lah, eh. Shiddah, on the left part. Kita ada rahawah, on the very extreme right. Kita ada di tengah-tengah, di antar-between. Di antara kedua-duanya iaitu bainiyah. Yang ketiga, kita akan membincangkan huruf-huruf bahasa Arab dari sudut arah suara tersebut. Maknanya suara kita ni, kita tengah tengok suara kita ni, dia pergi mana? Dia pergi atas ke? Pergi bawah ke? Itu kita tengah bincangkan itu. Maka kita akan keluarkan daripada sini dua sifat iaitu isti'alah dan juga istifal. Nah, dua sifat dia, isti'la, isti'la maknanya meninggi. Nanti kita ketiga kita akan discuss lebih lagi. Isti'la maknanya tinggi dan juga istifal. Okey, sifat yang ketiga. Yang keempat, kita akan membincangkan sifat huruf dari sudut terkurungnya bunyi di antara lidah dan juga langit-langit. Ini pasti kita akan explain dengan lebih lagi. Tetapi kita dapat lihat pecahan-pecahan yang berbeza. Okey, yang keempat ni membincangkan tentang bunyi suara kita ni dia dia terkurung covered Terkurung between lidah kita dan juga langit-langit adalah yang di atas ni. Ah Daripada situ akan keluar dua juga sifat. Iaitu sifat Al-Itbaq dan juga sifat Al-Infitah. Sifat Al-Itbaq dan juga Al-Infitah. Okay. Dan yang terakhir, sifat yang kelima. Iaitu sifat yang akan kita membincangkan mengenai daripada sudut jauh ataupun dekatnya tempat kita keluarkan huruf tersebut. Okey kita akan bincangkan daripada jauh ataupun dekat makna daripada akhir dan juga penghujung sesuatu anggota kita ni dalam kita menyebut huruf itu. jadi di sini kita akan membincangkan dua juga sifat iaitu sifat yang kita namakan sebagai al-izlaq dan juga al-ismat. Okey baik. itulah dia tadi kelima-lima sifat yang akan kita bincangkan dengan lebih detail nanti pada video-video yang mendatang insya-Allah.